Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dijauhkan dari segala merabahaya, melaporka bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah guys, kita masih diberikan kesehatan dan juga kenikmatan yang sangat besar oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga nikmat sehat, nikmat sempat waktu yang ada ini guys ya kita pergunakan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita, ya lakukan apapun ketika kita sehat ibadah ya ketika kita istilahnya bergelimang harta ataupun tidak ada harta sama sekali maka tetaplah kita bersedekah banyak cara untuk bersedekah yang pertama yaitu dengan harta kita yang kedua dengan jasa kita yang ketiga senyum, senyum itu adalah sedekah maka daripada itu teman-teman sekalian jangan murung-murung ya sebarkan senyum, maka insyaallah sebarkan senyum, sebarkan salam insyaallah ya uh, kita menjadi orang yang senantiasa bahagia Fiddin wa dunia lah nanti amin amin ya Rabbul Alamin oke okay, guys sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bang Don uh, yang sudah ngirim saya ya teman-teman sekalian ini ada kaos dan juga topi, masyaallah sangat-sangat senang sekali uh, bang sebab apa nama itu ya pas dipakai itu pas dan topi ini buat saya handsome sikit ya kan <laughs> oke okay, saya ucapkan terima kasih banyak semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas ada juga guys ya jadi tidak hanya kaos dan juga topi saja ada Milo juga dan juga ada Maggie guys ya terima kasih banyak kepada Bang Don dan juga keluarga adik Ryan juga terima kasih sangat-sangat buat kawan-kawan jangan lupa support guys adik Ryan linknya ada di deskripsi ya nanti saya sertakan seperti itu Dan semoga Allah SWT membalas kebaikan Daripada uh, abang Don keluarga Hadiahnya dan lain sebagainya Dengan balasan yang sebaik-baiknya Amin Amin Ya Rabbal Alamin Dan juga kepada kawan-kawan sekalian yang senantiasa Support channel ini Saya ucapkan terima kasih banyak ya teman-teman sekalian Karena apa dengan bantuan kalian Dengan support kalian semua ini Saya sangat-sangat berbahagia Dan sangat-sangat bangga sekali dengan kalian Semoga Allah SWT membalas kebaikan-kebaikan dan kalian ini dengan sebaik-baiknya balasan Amin, amin Ya Rabbala Alamin Oke okay guys, kali ini kita akan merasakan sebuah video ya guys ya Orang kampung tidur di hotel Terima kasih Ustaz Syamsul Debat Ini daripada re ya teman-teman sekalian Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya Kita akan menonton kemeriahan Bang tk dan juga istilahnya Bang Re Ketika ada di Malaysia guys ya Meskipun istilahnya sudah lama mereka balik ke Indonesia Tapi banyak istilahnya kenangan ataupun memori yang mereka abadikan seperti itu seperti halnya di reyek ini ya keseharian ataupun uh, kegiatan abang rey dan juga bang ndtk ketika di malaysia guys saya pengen tahu keseruannya ya oke okay, dan langsung saja kita play videonya guys let's go guys kita mau ambil kunci hotel lavender ini nih Oh, berarti ini sebelum ke Ustaz Samsul depak, kan? Itu ada barang Bicana? di sana? satu tas aja dia, dengan Fitri. Oh. Tekan, langgan. Ini, apa? Ini hotel yang Ustaz ini, ya? Uh -huh. Lavender, ya, Ustaz. Apa nama hotelnya? Lavender. Lavender kok kayak nama banyak nyamuk gitu, apa Iya, <laughs> <laughs> <laughs> kan? Iya, kan? Nyamuk pinggong <laughs> itu, ya. <laughs> Ya, ya. pengalaman jadi sekuriti oh, ya? yeah, oh paham ya oh paham lu masuk dulu dilarang merah berada di kawasan ini silah ber berurusan di hadapan kondisi kita, counter. Ya. Counter itu banyak ya, yeah. counters. Yeah. <laughs> ini yang satu case, ini yang dua Oke. Oke. Okay. Okay. <laughs> so, oh, kita, macam kita, ini. Yeah. Logi sebelah, Second floor Oh yeah. Second floor? Ah, Lantai dua? Oh yeah. okay. okay. iya. Oke. Oh yeah, yeah. Second floor, okay. Okay. Oke okay, uh, uh. Bang, sebelah. Oke. Okay. Kamu siap siap. Saya tunggu di bawah. Okay, iya. Right. Uh. sebelah. Bangunan ini. <laughs> oh ini kantornya. Enggak. Ini mungkin Nomor berapa n? Second floor n. Di mana second floor? ini. Lantai di Eh berarti berarti yang sebelah sini tangganya Mana, tangan, nah, nah. Eh, tangganya sebelah sini. Mana? Mana? Loh. Ayo, ayo. Di mana sih kepalanya? Coba pastikan. Aduh, kakeknya. Tangan Yang mana? Nah, ini loh, hmm, gitu. Oh. Ah, oke. Okay. Okay. Come here. Come here. Oke, mari kita ngetap waktu. Oke, Jinji. Oke, Jinji. Nomor berapa n? Nah itu masuk lagi ini. ini. Nah. nah ini boleh, oke. Okay. Terus? Terus ya udah nomor berapa itu? Berapa ini? Okay. Berapa B206. Nah, nomor berapa nih? Oke. Berapa nih? B dua puluh enam. berapa itu? Ada satu. P 2 B2 Keluar yang Keluar ini lagi Kemana sih lo Ini, ini, ada kan, ini. Nah, ini 900. 900 semua ya Gimana, Gimana ya? sih minu? Lantai 2 lagi berarti, tambah 1 lagi Mungkin ini lantai lantai satu ya, karena B1 ini. Mungkin B2 ke atas lagi, ke atas lagi. Hmm, Biasanya hotel kayak gitu Untuk awalannya gitu ya, itu, lantai satu ya satu. Nanti kalau lantai 2, baru dia 200 berapa gitu yes. oh, sih. Sama kayak e. di Mekah juga gitu Nah, itu 201 mm -hmm. Berarti lantai 3 Aduh, kurus. Kurus nih. Oh, kan? Lantai 2, 2 gitu guys. Maksudnya lantai pertama dan kedua. Betul. Oke. besar. Siapa yang mau di sini? Letakkan di kartunya. Atasnya. Ini nah Oke okay. Satu kasih dia, satu kasih dia Ini? Nah, iya Wah oh, okay. Gila Ini kunci siapa? Ya, ini remat-remat ya kasih sana satu <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> Ada mobil-mobil? <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> apa sih? Apa? Oke Oke okay. okay. Kita sudah ada di hotel ini, jadi, nah ini bisa lihat hotelnya seperti ini sih. Alhamdulillah ya. Bismillah. Kayak seperti siapa gitu sih. Dua kamar, ya. Dua kamar, ya. Ini saya dengan Bang Ray di sini dan di sebelah itu bunyi bunyi apa ya? Coba dulu Apa nuturnya kurang rasa Nah. Oh first ada alarmnya nah, gitu ii, kan guys ya Biar gak bahaya, biar, biar inget gitu Apa sih apa sih gitu luh, luh, luh. kan, keren keren keren, keren. Semuruh umur belum pernah masuk ke mandi begini Oh my god Anak oh. lampu Lampunya di luar tuh Lampunya di luar Lampunya di Widi, masuk-masuk masuk, coba Udah ada hidra aja kan. Hidra ya Hmm? <tinyan> Wih Coba kamu berak ya <tinyan> <tinyan> Yang mana sih yang nyala ini? Oh iya. Oke, biasanya coba lagi, coba lagi. Tidak, enggak, bukan Hah? gitu. Pun jangan terus ini, Bang Rek. Udah, udah, udah, berhenti. Ini maksudnya ini. Shower. So, gila, gila, gila, gila, gila. Hmm. Terbaik ya. Enggak melayang. Itu hadirnya coba tuh. Keringin kamu tuh ya kabutnya kering mulut tuh, mulut tuh mulut tuh, panas sih <laughs> iyalah, panas, gila oke, okay, kita akan siap-siap dulu dan kita akan ke rumah, apa? Sini. emak, emak, emak Ustadz. ya wah ini, ini suatu yang, apa, kayak eh, cobain dulu kasurnya, apa? coba lagi lah, oh gila tuh, nikmat banget sumpah. kita ya, kunci kita kayak kan tidur gitu sampai siang gitu kan? Iya, sebab soalnya ini kan dia buru-buru kita ya. Iya. Uh -huh. yeah. Ayo uh, asinnya langsung itu. Asin. Wadidah. Langsung itu. Wadidah. Bangre, bangre. Wadidah. <laughs> Eh, Dua-dua lo pakai, lo bawa sini coba Oh iya, ini yang sana nggak nyala ac nyala Ini apa? Hari? Oh, ini dia ah, Langsung nyala dia guys, mungkin Remote TV-nya Mungkin itu tinggal. aja ya Kita akan lihat kamar <laughs> Kamar mereka berdua ini Masalahnya remote dengan ini saya bawa ya, Iya, di sebelah ya udah kita langsung ke sana Ayo Oke okay. ini, ini diambil, ya? Eh, mati diambil. Nanti, ya? Iya, mati sendiri Iya, mati sendiri nggak usah dimatiin. Oh ini udah. Oke. Okay. Gimana nih ketukut tuh? Jangan nanti salah pilih, salah kamar, cowok, nomor berapa tadi? Asli. Enggak ngerti ya. Tadi nomor berapa? Ini ada kamera nih. Bukan kamera. Eh bukan, bukan, bukan semua mak. Ya. Oh, bukan. Salah kamar. Salah, oh. salah, salah, oh. Gak, salah, salah, salah, salah, salah, salah, salah, salah, kira salah, salah, salah, salah, salah, ada salah, salah, salah, salah, salah, salah, salah, salah, salah, dia salah, bad Bagus salah, salah, salah, salah, salah, salah, salah, salah, usah salah, salah, salah, salah, salah, salah, salah, salah, salah, salah, salah, ini jujur guys, aku selama 2 hari tuh belum tidur. Hmm. Langsung aja, ya. <tuh Jangan, itu kita langsung tidur acaranya. Jangan, kita ada acara. Astagfirullah, iya nah. betul juga ya. Iya. Yeah. Yeah, yeah. Ini teman banget siap, siap, siap. ini? Siap-siap, kalau gua sama bang, orang apa? Satu-satu satu, satu, satu kathir, kayak ini. Uh, <tuh> mantep. <tuh> <tuh> Kacau, nanti kena apa kita guys? Gua kayak Anton dulu itu. Iya, keren Oh Lihat eh, eh, luar, eh, di, di, di, di. Berarti bisa merokok di sini. Bisa, bisa langsung. <laughs> Jadi video pun bisa di sini oh, bisa, bisa, bisa langsung Warnanya juga lavender aja. Ada juga bisa turun juga di bawah kalau mau nongkrong. Ada. Iya. Tapi kan aku takut nanti ada yang duduk sebelahku itu tinggalan. Jadi gini. capek juga kan. Uh -oh. Ya udahlah langsung kita ini. Aku, aku. Baik, iya. Udah mau ke sana lagi. Oke, okay. salat. Bye. Ya, dia juga tinggi. mau sholat kan Nah, udah. Sudah, utuh, Punya kamu masih ada. Yang ini. Oh, hmm. bukan ini berarti Pus, nggak ada ketuket juga kali. Ya, ada di sini. Hasta viral, ter lubang-lubang ini gue kelihatan semua ini. Okay. The... <laughs> all this all. All this oh desa, biasa, desa guys. Makasih sa. Keren banget. Moyen bagus ya guys ya kamarnya. Oke guys, sudah selesai videonya dan ya itulah tadi kemeriahan mereka guys. Masya Allah, sa-samsul debat ya memberikan apa ya namanya ya guys ya pelayanan yang sangat baik sekali kepada mereka. Masya Allah Dan itu... Ya, hotel kayaknya usah Samsul debat yang nyewain atau yang bayarin gitu nggak tahu juga guys ya, wallahualam ya. Semoga mereka istilahnya di sana pas waktu itu ya senang, gembira pastilah seperti itu ya, kan. Karena juga ingin bertemu dengan idola seperti itu. Oke okay guys, itu saja video kali ini ya buat teman-teman semua dan coba kita lihat di sini komentar-komentarnya guys ya. Suka tengok gelagat Andy. Oke, okay, betul tak kering guzi. Orang desa, orang desa mantap. Ah, Oke. Okay malam ke malam itu kali pertama abang bertemu Ray, Andy dan Cak Lonjong dan kita hmm, pergi berjumpa OSD bersama. Ah, okay. Aku lagi suka bilik saiz kecil macam ni sebab langsung tak seram sangat. Ayolah, ah, ada pun tipe-tipe macam tu eh, kan. Ada juga kalau bilik besar sangat tu seram lah guys. Ya? <laughs> Apalagi hotel uh, uh, macam jauh sikit daripada perkotaan-perkotaan ataupun hotel dia tu memang bangunan-bangunan lama aduh memang lah seram sedikit oke okay? oke okay, guys itu saja video kali ini terima kasih dateng video ini sampai selesai jangan lupa guys like share komen dan subscribe nya dan saya untuk diri apabila ada salah kata mohon dimaafkan sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada abang Don dan keluarga yang sudah memberikan topi ini dan juga istilahnya kaos serta Milo dan juga Meiki buat teman-teman semua terima kasih banyak yang sudah nonton video ini dan saya untuk diri apabila ada salah kata mohon dimaafkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh